aku oh, enggak ngerti mang ya perasaan aku gimana? Ayo eh, dulu sebelum kau menceritakan semua tentang raju dulunya aku udah suka sama kamu. Iya, emang dia, iya, selama aku we. Iya. Tadinya, iya. Kau mau tinggalkan aku? Kenapa harus dengan sahabat aku sendiri, tidak? Aku tidak bisa menghentikanmu, bang. Bang. bang. cewek mau lagi ya Kenapa kau sampai begini semua, Dila? Dila, sumpah teganya dirimu, Dila. Apakah mu enggak ingat janji kita yang dulu, Dila? Sebelum aku pergi merantau, kita pernah berjanji, Dila. Kita saling setia, saling menunggu. Waktu aku di rantau, tapi ini yang terjadi, Dila. Dila, Dila. Abang rajul. harus dengar dulu lah penjelasan, Dila. Abang salah faham. Sungguh kejam dirimu, Dila. Dila hari minta maaf sama Abang. Abang aku salah faham. Seandainya, Dila, kau mahu tinggalkan aku. Kenapa harus dengan sahabat aku sendiri, Dila? Cepaskan! Apa ini? Abang salah paham, dengar dulu penjelasan dia, bang. Salah paham apa lagi? Udah jelas aku nengok dengan kepalamatras saya sendiri, bang. Itu abang salah paham. Dia bilang abang udah mati. Karena aku sudah kabarin kamu, waktu aku mau pulang menantau. <tuh> <tuh> Tapi ini semuanya. Bang, Bang, dengar dulu ya, Bang. Kemarin tuh kan di laut segitu tempat Bang, Pak. Dimu kabarin kalau Abang udah pulang. Terus tiba-tiba pas kami duduk di taman, nomor Abang itu udah nggak masuk lagi, Bang. Itu cuma karangan kalian berdua aja. Bang itu betul, Bang. Apa betul? Ini ini kayak kisah kita bercinta berdua. Aja. semuanya bang bang bang bang bang bang bang bang. bang bang bang dengar apa lagi semuanya bang bang bang apa bang bang bang bang bang Udah gak usah lagi Abang ngapain lagi, Mari? Ya aku sini mau udah masuknya sama Raju Ini semua salah Abang, tau? aku tahu, sebarang itu, itu lagu, tapi aku mau nisah suka lagu sama dia Gak ada gunanya lagi, Bang udah telat semua tau Emang gak ada guna, tapi aku mau coba Tapi wang. kenapa Abang bohong? Itulah, karena hati tahu. Waktu ada bang apa? Oh, gak ngerti Mang ya, perasaan aku gimana nah, Itu dulu, sebelum pasaran berdua sama Raju dulunya aku udah suka sama kamu ribar stop aku cewek cewek Abang tak senang ke dia tadi? Kan, kan. Kan luk lah. Mungkin masakkan kawan-kawan. Abang jatuh. Kan? Patneng nak luk. Hanang on ini. Abang kok jaduh-jaduh. Kan luk, luk, luk sedih, bang. Hei-helo. Ah, Pasti, adik. Dia kena pergi abang lah. Abang? Kalau ada masalah, kalau jangan buat masalah lagi Ya, kenapa? Pokoknya, selagi ada masalah, jangan buat masalah lagi lah. Mungkin, abang usah bantu. Enggak usah. Abang buat mana? Abang mau pulang di sini. Di rumah Abang. Adik-adik, di kem sama Abang. Kukauan, di kukauan. Ya udah, Abang pulang sana, di sana ya. Abang selesai, Abang selesai. Abang, Abang. Adik-adik. Alah, aku pergi ke ke. Kero, aku ingatnya. Malua, aku aku. Kalau aku pulang ini kan? Ayah, aku mana kok oh, ya kalau sini ya Coba. Minta maaf, apa -apa. kenapa gitu jalannya lagi galau Budi. kenapa kalau apa panjang. belum Karena ada abang dulu Tadi Twitter bakalan. Mana? Itu. Semua sok tadi kita sama kemana ini ke depan eh, ya sesuatu aja dulu ya tunggu selesok. ya hey. bang ya ada bang masuk masuk masuk apa sudah bang iya ih eh, gimana baik kemana nih ya kita kita aja asalnya mana tadi tadi. dari daerah sini juga sudah ya, gabung lah sudah boleh tapi gimana ya? Aduh tempat apapun, maklumi aja lah. Ya macam anak muda loh, ya, nggak ada kalau. Oke, okay. gabung lah. Yuk, yuk. Ini. Ya udah Isa pulangnya jauh enggak? Mas, udah bisa pulang. Ya terus? Udah Isa ikut. Yaelah, ikut aja kemana. Ya udah dulu kesini. Maklum nggak ada di, yang penting jadi. Jadi, bu meragu. Iya, seneng ntar enggak? Ya, bisa. Aku ini aja abang yang menjreng. Nah, jadi, dan tadi, ya. ya. Oke. Tetes, air, mata, mata, Loh, kenapa kok nangis? Ya, abang bawanya lagu galau semua. Oi, lucu nih pun dia satu orang. Orang lagi galau pun bawa lagu sedih-sedih. Iya -sedih. galau kenapa. Ya, elah. Kalian kok bagus aku... Ya udah, aku pulang aja mana nih? Ya, ini mundung gocanya juga. Gak juga sih. Ya, daru. Okay lah Bapain lagi ya? Ya. Dih, ya. Kedan, di ya. Makasih ya. kita aja ya. udah, Aku ya ya. lagi. Jangan <sukur> ya, mungkin Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo kita udah Ayo kita pergi. Ayo kita mungkin ada 1% impan ya udah hati-hati ya. tuh jangan jatuh lagi nanti gimana sih jadalah eh gua mambu Coba lihat muka aku, buah bambu. Apa yang terjadi kepada diri aku, bambu? Kenapa aku jadi terluka, buah bambu? Mengapa hidup aku begini, buah bambu? Kenapa dia meninggalkan aku, buah bambu? Padahal tanpa sebab, buah bambu. Buah bambu jawablah, buah bambu. Aku gelisah, buah bambu, dan aku merana. Buah bambu. Buah bambu. Tak, dari mana? Dari sana. mana? Enggak untuk kena, minta 6, 6, 6 jam, mampir dulu oh, ya Bilang tuh kemana? Bilang tuh kemana? Lihat mukanya cemburu kali Gimana ya pak, ceritanya? Ceritanya panjang? Cerita apa emang, kok panjang kali? Gimana ya? Tadi kan Tila pulang-pulang oh. ya. Terus jalan tiba-tiba Tila lihat Pak Raji semua cewek lain Oh iya, kemarin-kemarin lihat juga Lihat bang Raji juga? Iya, sama cewek? Iya Masa adik kamu? Iya loh Gak mungkin, gak salah aja? gak mungkin salah lihat, emang itu rajut. ini gara-gara mangkasi. kalau bukan karena mangkasi, barangnya nggak bisa dijegi. Uh, Pak, ujian benar-benar pulang ya? dua saya? Ya hehehe. Ya. Ya. Apa lagi? aku mau rajut. ya, diganti lu ujian senakku di mana Ju itu semua nggak seperti yang kamu kira Ju Diam kau! Iya, aku tahu. Aku, aku salah, makanya aku minta masalah kamu, Raju. Kau mohon, Raju. Enak eh, kali kau minta maaf. Iya, kamu nggak tahu cerita yang sebenarnya, Raju. Apa cerita-cerita nah, nggak? Nggak mau aku dengar lagi cerita kau, ya. ya? Aku, aku mau kau dengar I, dulu. Dengok kau. Hei, bro. Eh, bro. Kenapa dengar dulu? Hei, eh. kamu nggak tahu yang sebenarnya, bro. Kenapa ceritakan? Kau oh. oh, dengar dulu benar-benar aku gimana? Kawan. Itu yang main kawan. Ah. Eh, ini, ini. Aduh, kau oh, ni abang ayah ni. Oh, buku dari jalan. Mana siapa? Nah, ada yang ceri si belak. Ada ada nampak tak? Oh, ada tadi berusaha jumpa di situ. Ya, di mana? Di situ. Tapi Pentingnya nak pulang. Ya. Ya. Tu apa tadi dia? Ada di tu yang situ. Oh. Ya. ya. Nah, mau ya, itu, dia. dia udah, ya? Tua. Nampak, tua, nih. Uspan, lagi, itu, ini, ini kita ngomong ngomong apa? gak nah, gini, aku mau ditawas nanti lagi, juga, tapi enggak, Cukupnya dia emang dia kawan korang ajarin, dia? kemarin dia buat ini kawan gua lagi jadi juga ada di sini hmm, aku tenang, dia itu Sampai jumpa sama Raju. ya Iya? Iya Iya kan, mau apa? lah, enggak Apa? Tolong ada masalah apa? Ini? Hmm? Juki Apa? Apa? Hah? itu lu, cewek aku, ini, do do? Atau... ini aku lagi Nggak, ini iya. apa paham apa ya, apa? Ya, apa ya, yang gitu? Ya. Ya, nah, uh. Gak Enggak ini masalah masalah apa? Mau nge -nge -nge, gini nah, gini nah, masalahnya ini. Di. Dia orangnya boy Betul. kamu kira, bro. Mau kira-kira? Kira apa lagi? Apa salah, dia ya Apa dia tumbuh? Ya udah, ngomong jangan ini aku aku Marla.. salah ayo Janger sini Maksud Seperti mau berlama sudah jangan enggak enak orang Ke sana dan beetje.. Hused entonces! terlihat decide Uh -huh. <laughs> eh, kat dari mana? Acer! Acer mana? Cephiji! Acer mana? Acer mana? Ambil dia tok toto. Oh ya, <Dilihan>. tok-tok <laughs>